Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat walafiat dan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan sharing terkait dengan bagaimana mengecek ya. Mengecek hasil UKM PPG yang telah kita lakukan, teman-teman. Oke, okay, bentuk itu, insya Allah akan saya share screen ya. Saya buat powerpoint yang mudah-mudahan bisa difahami oleh teman-teman semua. ya ya teman-teman, cara cek kelulusan UKMPPG, obil khusus. Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan program ppg bk di UPI, ya, kampus tercinta. Insya Allah, kita... Semua mendapatkan ilmu dari apa yang sudah kita lakukan ya. Jadi bagaimana caranya untuk mengecek lulusan Bukan PPG itu? Ya, mari kita ikuti bersama. Ya, selamat teman-teman bagi anda yang sudah menjalankan kegiatan PPG dan sudah mengikuti. Buka NPPG online Anda tentunya tidak sabar lagi teman-teman Untuk mengetahui hasilnya bukan? Ya. Yuk Kita cek hasil NPPG nya teman-teman Nah ini dia petunjuk pengisiannya Silahkan buka internet Anda yang pertama ya teman-teman Yang kedua pastikan Jaringannya kuat ya Cari sinyal yang baik teman-teman Agar tidak ada kendala nantinya Yang ketiga klik alamat berikut ini Ya silakan. Ketik http.2 garis minus 2 kali ukm.ppg.kemdikbud.go.id. Ya. Apakah kita semua siap? Tentunya Anda siap ya. Oke, okay, kita lanjutkan. Let's go. Ya. Bagi Anda yang belum login, silakan login dulu ya. Ini administrasi PPG. Di tampilan pertama kita coba klik pengguna kemudian kata sandi ya. Oke, terlebih dahulu. Oke. Okay. Selanjutnya ada uji kompetensi mahasiswa PPG ini adalah tampilan beranda yang pertama ketika kita sudah login, teman-teman. Kemudian selanjutnya, teman-teman, silakan klik cek kelulusan. Yang mana, teman-teman? Ini dia, teman-teman ya. Cek kelulusan yang ada di pojok kanan atas bagian tengah. Maka akan muncul dan dan tampilan berikut ini teman-teman. Ya. Setelah kita ngeklik cek lulusan akan muncul seperti ini, ya. Kemudian bagaimanakah caranya? Nah, tentunya setelah muncul nomor data ujian, silakan isi nomor ujian Anda. Kemudian ya selanjutnya isi tanggal lahir teman-teman ya. Oke, nah setelah kita semua menulis nomor daftar ujian dan tanggal lahir, klik status kelulusan Anda. Ya, lihat status kelulusan Anda di sini. Ya, layar Anda akan menampilkan status kelulusan Anda teman. tetapi status kelulusan di sini ada beberapa Informasi teman-teman, tidak seperti ini ya. Kalau ini yang lulus UKMPPG PPG ya, teman-teman. Kita lihat penjelasannya. Ya, jika tertulis lulus UKMPPG berarti kita lulus UKIN dan UPED teman-teman. Ya. Nah selanjutnya jika tertulis tidak lulus UKIN, maka hanya mengulang UKIN saja teman-teman. Ya, jadi Anda hanya mengulang UKIN saja. Apa yang akan, yang harus kita perbaiki atau lengkapi nanti Anda bisa menghubungi dosen ujian Anda ya. kemudian jika tertulis tidak lulus UP, maka hanya menggunung UP saja teman-teman jadi untuk yang UP khususnya Anda tinggal menunggu dari perguruan tinggi di mana Anda melakukan UKMPPG informasi ya kapan UP lanjutan dilaksanakan dan bagaimana prosedurnya silahkan tanyakan ke dosen yang uh, Anda hubungi. Jika tertulis tidak lulus UP dan UKIN maka Anda mengulang keduanya. Jadi uh, buat yang tidak lulus UP dan UKIN atau Anda tidak lulus UKMPPG maka Anda harus mempersiapkan diri lebih matang, teman-teman ya. Seperti apa ujian UKIN yang sudah dilakukan, kemudian Anda perbaiki kembali dan Kemudian anda harus mengikuti UP, ya. Kemudian Baik teman-teman, bersyukurlah atas kelulusan anda, teman-teman. Alhamdulillah, bersyukurlah Ya. Dan tentunya bersabar bagi anda yang belum lulus, teman -teman, ya. Mudah Mudahan bagi anda yang belum lulus ini adalah sebuah ujian dan tantangan buat anda, ya, bahwa ujian itu perlu anda ulangi kembali karena mengandung hikmah dan Kahala tentunya dari Allah Subhanahu Wa Taala teman-teman ya. Jangan bersedih, jangan bersedih teman-teman. Insya Allah akan ada hikmah di balik semua itu. Kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda teman-teman. Kita semua tahu bahwa semua ujian, semua kejadian adalah Allah yang Menentukan, teman-teman. Ya. InsyaAllah, Anda akan mendapatkan hikmah dari semua yang Anda dapatkan pada kesempatan kali ini. Sikapi dengan bijak, teman-teman. Dan bersabarlah, bersabarlah, teman-teman. Karena kenikmatan itu akan kita raih, tentunya. Dua kali lipat teman-teman. Anda pasti akan lulus, teman-teman. Jangan khawatir. Ya, jangan khawatir. Insya Allah, Anda adalah salah satu yang tercatat yang akan lulus dalam kesempatan berikutnya. Teman -teman. Tetap semangat, teman-teman. Tetap semangat, teman-teman. Tetap semangat. Jangan sampai kendor. Lanjutkan perjuangan ini, teman-teman. Ayo, tingkatkan kembali semangat Anda. Teman -teman. Tinggal satu-dua langkah. ya. Salam sukses, teman-teman. Semoga Anda semuanya bisa meraih kebahagiaan dalam menyikapi apapun yang terjadi di dunia ini termasuknya adalah KPP PGSD. Mohon bersabar dan salam sukses buat Anda yang ya buat Anda yang belum. Munajat mohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Dan teman-teman tawakal kepada Tuhan yang Maha Esa, kalau kita bertawakal, maka kita akan merasakan ketenangan dalam hidup kita, karena yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyuman, tidak ada yang dibebani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali mereka yang mampu mendapatkan ujian itu dalam kesabaran atau kemampuan demikian teman-teman semoga semuanya bisa menerima dengan sabar dan syukur ya buat anda yang lulus selamat dan semoga anda mendapatkan keberkahan dari kelulusan anda tentunya kita jangan sampai merasakan berbangga diri ya jangan sampai anda merasa bangga sampai anda merasakan Kebanggaan itu yang luar biasa sehingga memunculkan ya sikap yang negatif teman-teman ujub ria takabur ya itu yang tidak dikandalkan oleh Allah subhanahu wa taala makanya ketika anda merasakan kebahagiaan atas kelulusan anda maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ya, bersyukur dengan menunjukkan bahwa dari kita adalah seorang hamba di hadapannya kita tingkatkan ibadah kita tingkatkan Eh, sedekah ya kemudian eh, tentunya bagi anda yang belum lulus kita bersabar ya karena kesabaran akan membuahkan ya membuahkan hasil yang lebih baik dari yang anda bayangkan bisa jadi di kelulusan nanti anda akan mendapatkan kenikmatan dua kali lipat Bani kami kami yang lulus di kesempatan kali ini. Mohon bersabar teman-teman bagi yang anda yang belum lulus Dan bagi anda yang sudah lulus Bersyukurlah dan tahniah buat anda semua Sujud syukur pada Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh